Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman semua Aku bikin cemilan manis Ini untuk pecinta coklat Wajib banget untuk teman-teman coba ya Aku bikin coklat kerikil. Ini enak Manisnya juga pas Nyoklat banget yang jelas Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga ya Terima kasih sebelumnya untuk bahan utamanya kita perlu 250 gram coklat bebas aja ini aku pakai rasa stroberi ya teman-teman kemudian ada 100 gram tepung maizena atau 10 sendok makan 5 sendok makan ini remukan biskuit Oreo bisa juga beli di toko bahan kue atau pakai biskuit Oreo yang diremukin kayak aku kemudian ada pewarna ini ada hitam kemudian ungu ini bebas aja sih ya teman-teman soalnya kan kerikil bebas aja mau warna apa aja langkah pertama untuk 10 sendok makan tepung maizena atau 100 gram ini kita sangrai ya teman-teman sekitar 5-7 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ini jadi tepung maizena nya mateng ya teman-teman Biar gak berasa mentah Kemudian untuk coklatnya Ini kita lelehkan Kalau teman-teman ada mangkok stainless Lebih baik gunakan mangkok stainless ya teman-teman Kalau yang kaca kayak punyaku ini Rentan banget buat pecah Ini kita pendidihkan airnya Kemudian coklatnya kita lelehkan Sampai seperti ini Lanjut kita ambil 2 sendok makan untuk coklat yang masih hangat Jadi nanti kalau coklatnya ini udah keras kita bisa panaskan lagi ya teman-teman Kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan tepung oreo Ini kita aduk Jadi nanti kalau adonan teman-teman ini agak kering berarti tambahin coklat Kalau agak basah berarti tambahin tepungnya ya teman-teman di sini aku mau tambahkan warna hitam, jadi perpaduan pink dan hitam itu kayak ungu ungu gimana gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa di subscribe dulu ya. Karena insya Allah di sini aku membagikan resep yang mudah untuk teman-teman semua ikuti. Terima kasih sebelumnya. lanjut lagi ini kita campur sampai teksturnya rata ya teman-teman tercampur seperti ini kemudian kita tinggal ambil sedikit demi sedikit kemudian kita bentuk seperti kerikil bentuknya sih bebas aja ya namanya kerikil ada yang besar ada yang kecil, ada yang lonjong ada yang bulat, pokoknya ini bentuknya bebas banget, jadi mudah banget untuk teman-teman semua ikuti ya ini kita lakukan sampai semuanya selesai Ini dia untuk warna ungunya. Lanjut, kita bikin warna-warna cantik yang lainnya, ya teman-teman. Hai, -teman. warnanya cantik-cantik banget, kerikilnya mirip kerikil yang di akuarium. Oh ya, teman-teman, ini kita bisa simpan di kulkas selama 10 menit biar dia lebih keras lagi. Kemudian, bisa kita kemas, bisa kita taruh di toples ataupun di plastik untuk bisa dijual. Semoga resep kali ini bisa jadi ide untuk isi toples lebaran teman-teman Bisa jadi ide jualan juga ya teman-teman Insya Allah ini banyak yang suka Apalagi anak-anak sukanya kayak permen coklat manis gini Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai Selamat mencoba resepnya Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga ke semua sosial media teman-teman Terima kasih